Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Imel Dabi Dengisi Saya akan membahas materi tentang osteoartritis Yuk kita simak Apa sih osteoartritis? Osteoartritis adalah suatu kelainan degerasi sendi Yang terjadi pada kartilago atau tulang rawan Terletak di bagian tangan Osteoartritis dengan ditandai adanya timbul nyeri, pengkak, dan kaku Selanjutnya ada etiologi osteoartritis Penyebab osteoartritis saat ini belum diketahui namun ada beberapa timbulnya faktor resiko antara lain faktor iskemik meliputi jenis kelamin, usia, genetik Kedua ada faktor intristik meliputi kelainan struktur pasca cedera berlebih, Sehingga ada faktor beban tersendian meliputi obesitas, penggunaan sendi terlalu sering. Selanjutnya ada klasifikasi osteoartritis. Gambar di samping merupakan bentuk kelainan osteoartritis. Berikut penjelasannya. Grade 0, keadaan normal, tidak ada tanda gejala. Grade 1, keadaan ragu-ragu tanpa ada osteofit Grade 2, keadaan ringan osteofit ada namun tidak terdapat ruang sendi Grade 3, keadaan sedang terdapat ruang sendi yang cukup besar Grade 4, keadaan berat osteofit terdapat ruang sendi yang lebar dengan selerosis pada tulang subhondral Selanjutnya, manifestasi osteoartritis Nyeri pada osteoartritis biasanya timbul ketika melakukan aktivitas dan ketika istirahat pun nyeri berkurang. Namun pada malam hari, nyeri meningkat sehingga mempengaruhi kenyamanan tidur. Gejala utama meliputi, nyeri pada persendian yang terkena, mengurangi sendian terkena, nyeri sendi terasa kaku dengan durasi pendek, ketidakstabilan sendi, gerak sendi terbatas, epomita, bisa dialami pada lanjut usia lebih 40 tahun. Tukanan psikologis akibat nyeri tekan terlalu lama. Selanjutnya ada pencerahan osteoartritis. Satu menjaga berat badan ideal karena semakin berat tubuh maka semakin besar sandian dibawa. Dua menghindari menekuk lutut melewati sudut menjaga kaki serata mungkin selama pegangan untuk menghindari lutut yang 4 sebaiknya lutut mendarat dengan minum di 5. melakukan pemanasan dan pendinginan saat sesudah dan sebelum olahraga 6. melakukan sepatu dengan ukuran yang sesuai untuk memberikan daya serap yang stabil itu saja materi yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf